Melalui karnival dan staria, Kia dan Hyundai mendongkrak penawaran minivan mereka dengan beberapa produk menarik yang bakal memikat orang untuk membeli. Namun, selain itu, Hyundai juga diketahui sedang mengerjakan kendaraan lain, Kusto, yang akan diperkenalkan pada tanggal 27 Agustus kemarin di Chengdu Auto Show. Seperti yang mungkin sudah Anda ketahui, minivan baru Hyundai itu akan menjadi produk khusus Cina. Tetapi, itu tidak menghentikan kami untuk membahasnya setiap kali ada teaser yang dirilis. Setelah preview desain eksterior awal pekan ini, area interior juga praktis terungkap setelah kami mengutak atik kecerahan gambar-gambar ini. Jika Anda merasakan aura Tucson, tak usah bingung, Anda tidak sendirian. Roda kemudi tampaknya memang dipinjam dari crossover kompak tersebut, begitu juga switch gearnya. Menampilkan interior 2+2+3 dengan captain seat untuk baris kedua, Hyundai Kusto mengadopsi konsol tengah mengambang dan layar sentuh 10,4 inci. Tampilannya diatur dalam mode potret dan diapit oleh beberapa tombol shortcut yang sensitif sentuhan. Meski kluster instrumen digital pada Tucson sedikit menonjol dari dashboard, dia terintegrasi dengan rapi di dalam minivan. Spesifikasi teknis belum disediakan oleh perusahaan patungan Hyundai Beijing, tetapi kami mendengar Kusto menggunakan platform yang sama dengan Tucson. Inivan ini akan hadir dengan pilihan mesin bensin turbo antara 1,5 atau 2,0 liter. Unit pertama menghasilkan 167 daya kuda, 125 kW, dan torsi 187 pound feet, 253 Nm, sedangkan yang satunya memiliki 233 DK, 174 kW, dan 353 newton meter. Tergantung pilihan mesin, Hyundai akan menjual minivan baru mereka dengan transmisi otomatis 8 kecepatan atau GR box kopling ganda 7 kecepatan. Keduanya mengirimkan tenaga secara eksklusif ke gandar depan. Jika Anda bertanya-tanya mengenai ukuran kendaraan, Panjangnya 4950 mm lebar 1850 mm dan tinggi 1734 mm. Sementara jarak sumbu roda sekitar 3055 mm sebagai standar, ia menggunakan velg 18 inci yang cukup besar. Usai peluncuran perdana pada akhir bulan depan, Hyundai Kusto akan mulai dijual di Cina untuk menyaingi Buick GL8 dan Honda Odyssey. Demikian sekilas info dari kami mengenai rilis Hyundai Kusto, salam. Baru -baru channel. Jangan dan buat like komen like, dan subscribe jos